Cepat Cepat kasih warna cepat hmm, Cepat sudah Kaitan sudah, halo! Mm halo, -hmm. no. gambar apa nih, gambar bebek? itu gambar kelinci itu. ini buka orange. buka lain buka lain buka huh? buka di sebelah. ah itu orange. itu. warna orange. orange ya. Hmm. itu kasih warna sudah buka di buka halaman baru Oh, ini gambar apa ini? Oh, gambar kelinci. Oh, ayam ini warna coklat. Coklat ambil warna coklat warna coklat dengan warna kuning. Oh, hmm. Okay. Hmm. Ibe ambil ini. Ibe buka lain. Hai ibu ambil barang hijau. warna hijau? Mana Ibu. sudah tidak tidak tidak oh, ini ada gigi bergambar ah, itu warna biru ah, itu Uh, ada ayam itu ayam hmm. Hmm. Hmm. ambil warna coklat ini, ini coklat ini, Ini coklat ini. Coklat lagi. Ambil coklat dulu.